Halo teman-teman, Salam Sloter Barbar Mania Espor eh, Anjay, Biji mana kabar kalian? Rungkat? Tentu saja sama ya guys ya <laughs> Ingat brotherku bermainlah bermain dengan bijaksana guys ya Meskipun kadang rungkat adalah sebuah kepastian Tetapi ingatlah guys, bermainlah dengan hati gembira brotherku ya Karena di dalam bermain yang kita cari adalah having fun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 Come on. Halo halo tu masih Mas